Selanjutnya dalam drama If episode 14, Lila L akan mendorong Kang Yun Kium dan membuatnya terjatuh setelah semua rencananya terbongkar. Lila L akan kehilangan akal sehatnya dan mencoba menyakiti Kang Yun Kium. Beruntungnya So Un Piyong datang dan menghentikan Lila L. Lila L akan sangat marah karena rencananya terbongkar oleh Kang Yun Kium. Sementara So Un Piyong akan sangat terkejut melihat rencana Lila El yang sangat matang dan penuh dengan strategi. Meskipun rencananya telah terbongkar, namun Lila L akan tetap mengambil alih perusahaan dan membuat semua orang menderita. Lila L juga terlihat sedang menatap Kim Jung Chul dengan wajah jahatnya yang penuh dendam. Sementara di sisi lain, Kang Yun Kium terlihat sangat sedih dan juga sok setelah mengetahui dan melihat sendiri kebenaran tentang Lila L. So Un Piong akan mencoba berbicara kepada Kang Yun Kium untuk menyerah dan bekerja sama untuk menghentikan Lila L. Seperti yang kita tahu, Lila El semakin gila. Lila El benar-benar telah di luar kendali dan tidak masuk akal. Akhirnya, Kang Yun Kyum akan berlutut di hadapan Lila El dan memohon padanya untuk meminta maaf. Tapi sayangnya, Lila El tidak akan menerimanya karena yang dia inginkan hanyalah membuat semua orang menderita seperti yang dia rasakan selama ini. Lila El juga akan sangat marah pada So Unpyong karena dia ingin menghentikannya. Di sisi lain, Hansora juga semakin gila karena terus menyiksa Jang Misok untuk mencari informasi tentang Lila L. Jang Misok akan mencoba melarikan diri dan mendorong Hansora tapi dia tidak berhasil. Sementara itu Lila L mencoba menabrak Kim Jung Chul dengan mobil untuk membuatnya takut. Lila L juga akan menyelamatkan Jang Misok dan memasukkan Hansora ke penjara dan menyiksanya. Lila L benar-benar gila dan telah kehilangan kendali. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis teori dan pendapat kalian di kolom komentar.